Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi pemirsa Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru, terupdate dan terpercaya Untuk anda tentunya DMTSN 7SS News Pramuka Madrasah Sanawian Negeri 7 Lusungai Selatan Meraih juara satu Regu Putra dan juara 3 Regu Putri Dalam ajang lomba tingkat dua yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka Kuartir Ranting Simpur Kalupang di halaman SMA Negeri 1 Simpur Bagaimana kegiatannya? Kita ikuti info selanjutnya Pramuka Mederasa Sanawian Negeri 7 Hulu Sungai Selatan meraih juara satu Regu Putra dan juara 3 Regu Putri dalam ajang Lomba Tingkat 2 yang diselenggarakan oleh gerakan Pramuka Kuartai Ranting Simpur Kalumpang di halaman SMA Negeri 1 Simpur. Lomba Tingkat 2 berlangsung pada Minggu 15 Januari 2023 yang diikuti 15 Regu Penggalang Putra dan Putri dari 5 gugus depan yaitu Gudep MTSN 2 Hulu Sungai Selatan, MTSN 7 Hulu Sungai Selatan, MTSN 8 Hulu Sungai Selatan, SMPN 1 Simpur dan SMPN Kalumpang dengan 9 jenis Jepang yang dilombakan, yakni Lomba Pionering, Kompas Mearsir, Panorama LKBB Lomba Pidato Bela Negara Lomba Semapor, Bentuk Barisan dan Lomba Peta Perjalanan Pramuka MTsN 7 Hulu Sungai Selatan Regu Putra meraih juara satu setelah mengungguli penilaian pada semua jenis lomba. Sementara Regu Putri meraih peringkat 3 dari hasil keseluruhan cabang yang dilombakan. Kepala Madrasah MTsN 7 Hulu Sungai Selatan Jamjura SAG MPDI memberikan apresiasi kepada pembina, pelatih, dan peserta didik yang telah mengarumkan nama MTsN 7 Hulu Sungai Selatan dalam lomba kepramukaan tersebut. Saat memberikan amanat apel, Senin 16 Januari 2023 pagi. Pada kesempatan ini, saya selaku Kepala MKSM 7, Khusus Mahjatan, mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswa bertahan yang ikut umpah dan yang mendoakan, seluruh bimbing gantung seluruh pelatih, seluruh bimbing buruk, yang mendoakan, yang memberikan support, begitu materi, doa dan sebagainya. Sementara pembina Pramuka NTSN 7 di Sungai Selatan, Situ Yilfaharin, SPD, yang didampingin pembina Duan Nur Ijah Maulida, SPD, saat dikonfirmasi menunturkan sebelum mengikuti lomba, pihaknya melakukan seleksi untuk memilih perwakilan peserta lomba dan secara intens melakukan latihan melakukan latihan intensif jauh hari sebelum kegiatan berlangsung latihan dilakukan selama beberapa pekan dan satu hari sebelum lomba dilakukan latihan pemantapan lebih lanjut Siti Julfarina mengungkapkan rasa bangga atas prestasi yang diraih adik-adik binaannya kami sangat bangga sekali dengan adik-adik pramuka atas prestasi yang diraih saat ini jadi segala proses latihan yang dilakukan di rasia-sia belakang kami juga berharap agar mereka selalu semangat dan semakin kompak ke depan. Nah pemirsa, sekian informasi dari saya dan nantikan saya di informasi berikutnya. Saya Norhidayanti beserta tim kerja humas mengucapkan terima kasih. MTSN 7SS hebat, bermartabat, madrasah mandiri, berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.